Oke para Ausen, Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam memperbaiki jok sepeda motor saya sendiri. Pertama, kita lihat dulu jok kita. Karena roak-roak alias we. Dan kita siapkan bahannya. Oke. diuncalkan kita copot ini wah wow. kita copot aja tetel sebrut selanjutnya kita copot bebean yang mengganggu mengganggu pekerjaan kita kita copot oke okay. Selanjutnya, kita copot pengancing jok kita. Oke, langsung saja. Caranya ditulik pakai drei. Oke, sudah copot pemisah. Oke, langsung saja. Oke, langkah selanjutnya, kita bentang kerakap joknya. Oke. Seperti itu Oke okay. Dipijat-pijat Biar nggak capek Pastikan Itu pas di tengah Karena kita akan mengep Mengepaskan motifnya Motif jahitannya Oke okay. Cekidot. Dot dot dot, dot. Dan selanjutnya, kita mal, kita gambar, kita gambar pakai yang kelihatan, karena di video tidak kelihatan gambarnya, jadi saya pakai alat seadanya. di video berikut coretan tidak terlihat karena itu saya akan menggunakan feeling saya feeling kanuragan gepok sewu kita gunting itu guntingnya tidak tajam salah kita harus pakai cutter Nah, pakai cutter seperti ini Ini wujudnya jika pakai feeling Kita harus mempunyai feeling yang kuat Feeling yang tepat Melengsi sidik, enggak apa-apa Tidak sobek-sobek begitu Anda harus percaya diri anda harus yakin dengan pekerjaan Anda sendiri, karena kalau tidak, tidak akan jadi. Karena di sini, tutorial menggunakan feeling tidak ukuran, feeling yang presisi itu lebih tepatnya. Oke, kita pas-paskan. Jika tidak pas, ganti yang lain. langkah selanjutnya kita strapless jangan pakai strapless kardus karena tidak akan mempan tahap demi tahap jangan langsung di strapless semua karena membutuhkan strapless yang banyak nanti paham Oke langsung saja Ada karyawan saya, jumlahnya tiga: tiga ekor, tiga ekor kucing. Nah, strapless yang bener, kalau enggak, enggak akan menancap dan disini saya juga akan memperagakan cara mengganti strapless berikut videonya mudah sekali bukan? setelah sekian jam saya membuat video ini dan hasilnya cuma 9 menit Deh, kalau saya tampilkan semuanya Kalian tidak akan nonton sampai habis 9 menit aja kalian gak nonton sampai habis Ngeluh kepala bapak Ngeluh Ngeluh ngelu. Dan terima kasih saya Kepada kalian yang nonton Hingga akhir Terima kasih Salam sukses